Tepuk cari dua, tepuk cari tiga, tepuk cari empat, empat, empat, tepuk cari lima, berbunyi semua Ayo Fira duduk manis, sikapnya berdoa Bismillahirrahmanirrahim